cek suara satu dua tiga cek suara semoga aja micnya gak kerasa-kerasa soalnya tadi habis masang micnya buru-buru karena ganti helm kan sekarang, sekarang ganti pakai full face Kiri gitu. Di saat yang lain pakai helm cross, kita berpindah ke helm full face, pakai RSP ff 500 Jadi, micnya tadi dipindahin doang sih, cuma ngasal-ngasal taro ya. Moga aja nggak kerasa-kerasanya. Jadi, hari ini kita mau naik ride, ceritanya anjay, naik ride ke Garut. Ini sebenarnya ramean ada berapa orang ya? Ya sekitar 10 orang lah. Cuma yang lain tadi udah pada duluan dari jam 6 mereka udah pada di di Nagreg, nungguin di Nagreg. Sekarang tinggal kita yang lagi mau nyusul ke Garut ini acara enipnya cracker Garut. Anniversary cracker Garut Gak tahu yang ke berapa. Jadinya kita datang. Cuma udah malaman sih gak apa, apa lah yang penting datang ya kan. Jadi kita OTW sekarang 4 orang. Sisa 4 orang doang, yang lain udah berdua. Ini 2.5, dua-duanya 2.5, 2.5, 1.50, 1.50. Semoga kita bisa mengejar dua motor ini. 2.5. Ya. Soalnya dua-duanya yang bawa motornya rada ngabret juga sih. mau pakai Sena dua-duanya kita mangga pakai Sena anjir, ya belum beli Sena nanti lah kita cari yang murah-murah ya kan Parani gitu yang murah tapi universal bisa semua bisa connect ke semua Intercom semua merek maksudnya Parani katanya sih yang bagus universal harga satu jutaan soalnya keseringan nanya keseringan solo riding aja makanya lupa-lupa terus beli Sena beli Intercom maksudnya beli Sena Kenapa ganti helm pakai full face? Karena ya biar lebih gampang aja sih. Kan kalau aku buat kacamata kayak saya full face ya sedikit lebih gampang makanya. Karena kan kacanya tinggal geser atas bawah kan. Enggak kayak helm cross harus ngelepas kacamata google-nya, ngecabut terus apa masang lagi. Jadi rada-rada sedikit ribet lah. Kalau full face lebih ya sedikit gampang lah. Woi udah nggak tahu jalur mana baru pertama kali sih lewat jalur ini tadi mah tulisannya Majalaya iya Majalaya tadi mah tulisannya kalau nggak salah biasanya mah lewat jalur biasa apa jalur gede yang sebelah sana cuma nggak tahu mungkin padat kalau jalur sana tuh sama trek-trek besar truk trek-truk ngomongnya trek apa truk sih maksudnya Udah nyampe daerah mana, saya mah tidak terlalu hafal daerah Bandung. Kalau kotanya mah masih hafal, tapi kalau daerah-daerah ininya mah enggak. Cijapati Cicalengka, majalah ya, daerah mana sih? Siang jadi apa, malam jadi gak terlalu keliatan Maja Setra Nah gak lah bodo amat daerah mana CBU mana ya tak? Oke kita lanjut, ini kayaknya baru nyampe Majalaya kayaknya, masih jauh Garut mah. masih, ya setengah perjalanan juga belum ada kayaknya ini. Mana baterai cuma 60% puluh lagi, lupa ngecas. Tadi mau ngecas tapi lupa anjir. Pas sudah mau jalan baru ingat, ih lupa ngecas baterai, cu Ah. Padahal biasanya tuh kalau beres konten langsung ngecas baterai semua buat persiapan, kan Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Semoga aja cukup baterainya. ada jalur kecil jalur besarnya juga Ini jembatan apa ini motornya gak kuat manjak, anjir <laughs> ah, mesinnya udah standar lagi nih mah kemarin mah di tapi udah standar lagi konsepnya trail classic vintage trail vintage <laughs> nggak motornya ajar <laughs> dingin aja lewat sini deh ya jalannya gelap lagi ini puter cewek nanti malah nggak kelihatan lagi kalau gelap kayak gini mana racing Kamojang Bike Park Wih, ini mah lewat tengah hutan. Anjir, oh, lewat tengah hutan ya! yeah yeah bakal terus itu apalah pokoknya mah gelap ini mah wow dingin cu mm, udah pakai sarung tangan padahal tetap masih tembus jalannya jelek Oh, oh, oh. tadi yang yang apa yang sehat si pukul tadi untung enggak pakai ninja. Motornya kan ninja, ninja SS. Kalau pakai ninja lewat sini. <laughs> makanya dia enggak mau tadi. <laughs> pilih pakai KLX. Untung tadi motor belum dicuci. Padahal tadi niatnya mau cuci aja. Tapi katanya ah, nanti aja lah. Kolam, apa langitnya merahnya? Tuh merah langitnya hai, hai, Ini merah kenapa, Ada yang bakar gitu. Ini apa, cu? Pertamina, tuh. Pertamina? Ya. Oh. Ini mau Pertamina. Oh, merah mah lampu, anjir. Kira Pertamina ini bukan sih yang, eh bukan ini yang terbakar, mah. bukan. Yang terbakar yang meledak waktu itu mah ini. Di daerah mana sih, Kak? Drama ayo, mengerikan juga lewat jalur sini kalau sendiri hai, kalau hai, hai, hai, kalau hai, apa hai, berasa lewat Cangar anjir, tapi Cangar mau masih lebih gelap lagi, ya. masih lebih gelap. <laughs> Dingin anjir, ih. Ini kalau pakai hoodie tadi bener-bener nggak -bener... tahu dinginnya kayak gimana. Untung pakai jaket tas lah nanti. jaket taslan double baju karena biasanya mah saya kalau mau pakai jaket atau hoodie tidak pernah memakai baju dalam karena malas <laughs> lebih enak aja gitu langsung pakai gitu plek udah enggak pakai baju dalam lagi Jadi lewat jalur besar Ternyata lewat jalur kecil Mungkin kebiarkan macet gitu Ini kalau pagi mas sejuk lewat sini tuh, tapi kalau malam ya gitu dingin. Pagi juga dingin kayaknya, mas. Gak tau deh, belum nyoba. Ini juga baru sekali lewat sini jalur kecilnya. Kemarin kan seringnya lewat jalur besar. Banyak lubang tapi tapi bukan lubang berjalan. Kalau lubang berjalan apakah itu? Silakan tebak sendiri di kolom komentar. <laughs> Wajir lubang lagi, Cok. <laughs> ah, terlalu banyak lubang. Hai, ah udah masuk perumahan dong Ngebaca apa Lihat tulisan bakso jadi lapar Belum makan tadi mau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nanti aja makannya Ini dingin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Tambah gorengan, aduh sedap! Gak ada obatnya, itu Terus makannya sama doi berdua sambil suap-suapan. Enak, sungguh! Sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, Sangat apa, sumpah, lapar aja. Hah, gara-gara tulisan bakso tadi, goblok! kamera baterainya seberapa persen ya? Tapi ya agak lama sih karena pakai baterai ori bawaan. Soalnya kalau baterai ori bawaan tuh recordnya lama. Pemandangannya bagus ini kalau pagi kayaknya. Cuma sayang malam nggak kelihatan apa-apa. Wih. Mobil paket oh bukan. Kirain mobil paket sih cepat gitu. Ada lewat sini banyak juga ternyata Ini tuh tadi jam berapa sih berangkat Jam 8 atau jam 7 tadinya Lupa nggak lihat jam tadi mah Unit Samarang Udah masuk Garut kayaknya nih mah Semarang Garut, kirain tadi teh Semarang Anjir Semarang Garut, ternyata Samarang pakai A bukan pakai E aja. Ya, eh iya bener Ini udah masuk Garut belum sih Samarang Tadi mah hai, hai, hai, Garut Bayong Bayong Bong Cikajang wisata Darajat Pasir Wangi. Ini udah masuk Garut, hmm. Hah? Hey, Woi, 250 bos, jangan geber-geber. juga Wih, udah setengah sebelas ya mirip-mirip inilah Mojokerto Malang, main deket. kan biasanya kalau saya di sana mah, hampir tiap minggu bolak-balik. bahkan seminggu bisa dua kali tiga kali. Mojokerto Malang, PP itu sari pergi pagi, pulang sore. emang ya, ke kesasar Garutnya. Iya yeah, mang, gas asup Garut. Iya mang, gas asup Garut. Hah? Iya gitu. huh? gitu, gitu. yeah, udah masuk Garut kan? Oh, ternyata, gitu. Udah masuk berarti ternyata. tadi mah yang sana tuh kayak bagian nanya no, pelosok pelosok gitulah istilahnya. Pusat kotanya nggak tahu. Tempat acaranya di mana? sedang dicari. Oh, udah deket. Ya mati. kira-kira kita nyampe tadi berhenti dulu berhenti apa kasih buat ganti ganti baterai anjir parkirnya di mana <tuh> <tuh> ah ganti baterai Mas mati tadi mah. Anjir, super motor semua, cracker Garut. Ini motor si Salman, orangnya mana? <tuk> Anjing ada bakso kena. Jiga mah. Angkat-angkat. <tuk> Kita ini dulu lah. Nanti baru lanjut lagi. Acaranya makanya di atas itu. Atau ini mah parkir motor. Banyak juga anjir. Bayangin dari luar kota juga perwakilan. Kayaknya. usah lapar makan bakso dulu. Nanti kita lanjut lagi. Mana nggak bareng? Ah? Pagi. pagi? Baliknya? Pesana, Pesana. Ayo kita balik bro. Deh. jadi kita pepe. Sekarang udah jam 1, tapi baliknya sekarang keramaian sih. Tadi mah ada, cuma berapa orang? Sekarang meramean Balik sekarang jam 1, ya paling nyampe-nyampe sana jam 2-an lah, jam 2 setengah tiga mungkin. Udah lumayan deket sih, lumayan, lumayan deket, bukan deket tapi lumayan deket. Mas Tukul cool. Dari mana mas? Surabaya Oh Surabaya nah, ade, ade, ade. Tapi pakai helm full face ini Viewnya kurang bagus aja Jadi Cuma kelihatan stangnya disikit doang Kalau pakai helm cross mah Thank you semua kelihatan thank you, stang Tadi udah sempat lihat footage nya sih kata saya mah kurang bagus kalau pakai full face, full full videonya. kalau bagusan pakai cross emang soalnya dia cuma kelihatan sedih segini dah. udah. oi oi oi. jam segini mah menguap doang aja, ini mah menguap doang kang. apa? antuk mah eh oh itu meng tadi ini mah Garut kotanya ini mah kalau yang tadi mah tuh Jakarta, Bandung Kalau yang tadi mah bukan, bukan kota Ini nanti tembusnya di jalur yang tadi, bukan sih, kayaknya mah tadi nggak lewat jalan sini anjir Lupa, emang nggak apa jalan cok. benar ini mah lewat jalur gede bukan lewat jalur yang tadi banjir tuh motor berani-berani aja nggak pakai lampu mana kelihatan lagi gelap lagi takutnya tiba-tiba nubruk aja. kan bahaya tapi sebenarnya enak lewat jalur ini tadi siang Majalaya tadi sepi gitu bagus jalannya kurang mulus banyak lubangnya kalau lewat sini mah rame aja rame sama kendaraan besar semua bistro kayak gitulah Garut ternyata anjir. teh udah keluar Garut. <laughs> ah, lebih jauh anjir lewat sini mah daripada lewat yang tadi jalur pertama yang pergi. Masih lebih dekat jalur yang Majalah ya tadi, Cuk. Ini mah jauh. Cuma tadi kayaknya salah jalan, makanya tembusnya ke sini. Garut kotanya. ke udah keluar garut belum sih kayaknya mah belum keluar garut bisa arah kan ya searah Agrek bukan sih Kayaknya mana agrek Kita tidak boleh kalah Sama yang 250 di depan Kita harus mengejar 250 Dua orang itu Kita harus mengejar mereka Bob! Ayo Ayo Ayo buktikan 1.50 bisa ngejar 2.50 Ayo kita buktikan Ayo kita buktikan Ayo Ayo 2.50 Ayo Kotar air nafasnya udah habis Ayo terus saya nafasnya sudah habis. Karena cuma 160 cc tapi maksa buat ngejar 250. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa nempel. <Sing> Oh, emang paling enak jalur tadi teh buat ngebut ma Aduh capek suara saya cok tarik nafas sebentar motornya osa orangnya juga ausa garut Tasikmalaya kanan berarti kanan mau balik lagi beko <tari> napas, <air pipa> ah sudah cukup sampai di sini yang lain mana Oh, pada di belakang. Wah, mereka jauh tertinggal karena mereka memang pelan-pelan menikmati perjalanan. Kalau kita ini bertiga, kayak orang gila yang ngomong motornya. Mohon maaf, jangan ditiru. Parkir di mana? Parkir di mana? Aing ah, yang parkir di situ bodo amat. Rokok dulu ya kan, sebat dua batang, tiga batang sampai rokok habis baru lanjut. Duh. Saya mulai oleng, Saudara-saudara. Eh. Oleng beneran, Cuk, anjir. <tik> Ngantuk, <Gilionate> ya beda acu 250 aji aji cuma 120 250 aji tapi torsi e kan atasannya hilang hilang di gigi berapa mana? gigi 4 masuk gigi 4 hilang ada antres enggak di gigi berapa naiknya? orang mau udah pada siap-siap jalan Aing sendiri yang baru sibuk sama kunci motor Just, kita balik. Lanjut lagi udah ngantuk, Cuk. Aduh. Kenyang amat ya, pucuk tadi